bersembunyi di sini teman-teman wadidaw ini es teman-teman lihat halo assalamualaikum teman-teman sambil menunggu makan siang gimana kalau kita cari harta karun wah sebelumnya subscribe dulu ya teman-teman walih teman-teman langsung menemukan aja nih kakak nih wow lihat ada marshmallow wah ada marshmallow burger wah unik sekali ya kakak mendapatkan harta karun yang unik wah oke lo bentuknya burger lucu. wah lihat ada jajanan ruput laut wah ini si pororo apa ini teman-teman wah lihat ada minuman nih wah pororo juga wah pororo memang pinguin yang baik ya yang suka nonton pororo komen ya karena kakak juga suka <toss atheist> oke kita cari lagi teman-teman ya wah kita cari di rumput, teman-teman mana ya lihat kasih tahu apa ya teman-teman ya mana? Widih itu ternyata temen teman ya. Wah wow, ada tumpukan permen teman-teman. Wah alhamdulillah nih Kakak dapat permen banyak nih. Wow lihat ada permen jelly, relax play. Wah wow, ada Frozen-nya. ada Elsa, Anna dan Olaf. Wah wow, mantul ya teman-teman ya. Wah wow, dapat yang manis-manis nih. Lihat. Ada permen nono nano milki. Wah ada sapi gemoynya ya. Ah halo Riko, ini Riko teman-teman. Wah mantul, lihat ya, teman-teman. Ada lollipop nih. Wah gambarnya kuda poni. Wah lollipop hadiah stiker ini ya teman-teman ya. Wah ada yang biru lagi teman-teman. Ada permen jelly lagi, permen kami blok. Wah mantul ya unik unik ya teman-teman. Wah dari tadi kakak sudah mendapatkan jajanan berwarna biru. Wah, jangan-jangan hari ini temanya berwarna biru ya teman-teman ya. Oke, cari yang biru biru lagi teman-teman ya, asik. Wah, kita cari di sekitaran tempat sini ya teman-teman ya. Nah, mana ya teman-teman ya? Di rumputan ya. Kita gitu, coba cari ya teman-teman ya. Wah, apa ini? Apa ini warnanya pink? Wah, ini ungu. Oh, ini mebunga ya teman-teman? Karena karun. Teman-teman. Wah bersembunyi di sini teman-teman. Wah ini es krim teman-teman lihat. Wah es krim ice wah lumayan nih. Akan dapat es krim rasa nanas. Wah seru ya. Wah biru lagi teman-teman. Lihat ada es krim cool cool rasa stroberi. Eh blueberry teman-teman. <t Kalian> wah pas aja nih rasa blueberry Lihat, ada es krim, ice rasa coklat, wah es susu lapis coklat. Wah, siap-siap gini dapet es krim. Oh ya, temen teman-teman ya, tapi kok belum dapet yuk ya, teman-teman ya? kalau oh, kita cari lagi, teman-teman. Kalian -teman. nah, di lapangan hutan ya, ada ya? Kalian lihat, kasih tau kakak ya. Wah, cari di sini, teman-teman. Ada -teman. sama sini ya? Wah, mana teman-teman? teman-teman dapat yupi langsung yang besar ini wah makasih kalian doain kakak ya dapat yupi ya ternyata betul teman-teman langsung dapat yupi nih yupi putih pap wow monster nih wah serem ya Hah, tapi manis unik memang ya yupi ya wah apa nih teman-teman ya oh yupi breakfast wah, wah. tur unik bentuknya lihat ada sandwich ada apa nih teman-teman ada telur telur dadar wah mantul punut teman-teman, uh, tapi sepertinya kakak mau mencari mainan nih. Saya tahu dapat cerita karun mainan ya. Bantu ya teman-teman ya. Oke, okay. cari lagi teman-teman. Masuk ke area dapat karun lebih ya teman-teman. Di sini teman-teman. Tidak ada ya teman-teman ya. Di ah, tidak ada ya teman-teman ya. Wah langsung berjejer gini teman-teman ya banyak dapet ya teman-teman Wah lihat ada mainan seluncuran Ini seluncuran pinguin Wah tapi mana pinguin ya teman-teman ya Wah harus dicari nih pinguinnya nih Wah Supaya kakak bisa mainan pinguin nih Lihat teman-teman ada apa nih? Wah ada baby shark teman-teman. Wah yang tahu lagunya? Nah, ayo baby shark dulu kecipit teman-teman. Wah, nah mainannya seru ini ya. Bisa ngejepit gitu. Wah lihat teman-teman ada mainan kulkas. Wah ini lemari es ya teman-teman. Wah lumayan nih bisa untuk menyimpan. Apa nih permenyupir di sini ya teman-teman? Wah lihat ada wajan. Wah lumayan nih untuk mainan masak-masakan ya. Wah lihat ada kasir-kasiran teman-teman ya Wah mainan dagang-dagangan nih mau <gih> oh, lihat ada mainan kuda poni. Wah warnanya biru juga teman-teman lihat ada sipusyo Wah busnya warna biru juga teman-teman ya Wah lihat teman-teman ada mainan tablet nih Wah main nih buat gambar-gambar ya buat belajar nih teman-teman ya Wah satu lagi teman-teman tapi nih teman -teman. Apa ini? Wah mainan masih cuci teman-teman Wah, warnanya biru juga wah yang punya komen ya wah nih kakak punya juga nih wah mantul nih oke teman-teman makasih ya kalian sudah nonton semoga kalian terhibur ya teman-teman ya sampai like, komen, share, dan subscribe teman-teman makasih ya wassalamualaikum dadah